Selamat kasih fin google adsense surat cinta dari itu ya ini udah aku potong nah guys Bismillahirrahmanirrahim finnya berapa ya guys oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ternyata bahasa Inggris kita perlu belajar guys ...Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. Ada bagiannya, ada 4 step ya, guys, di sini. Uh, di sini ada VIN-nya, guys. Sorry ya. Ini ada step-step-nya, guys. Ya, uh, di sini ada VIN yang udah masuk, uh, udah dikirim dari Google Adsense. Ada Step 1, saya nggak tahu juga nih bahasa Inggrisnya, guys. Kita uh, masuk aja ke uh, Step 2 langsung, di pengaturan... ...dan uh, kita masuk ada di sini. Uh, plus singkas apa sih sign into your adson account www.google.com/adson with the email address and password you set during the application process step 1 click the gear icon for adson and select payment klik so, pembayaran step step 3 atau step 3 in the left navigation Bar, klik akun information, klik verifikasi address, verifikasi alamat, katanya ya. Terus, stay for and the your pin, fin as office on the right, and click submit pin lanjutkan, katanya uh, ya. habis ya, bahasa Inggris enggak, terlalu bisa ya, uh, sambil belajar-belajar aja, guys. Uh, folderan ini uh, ini guys bagian di dalam eh uh, uh, supaya agak kelihatan aktif di dalam ini ada jadi buram-buram warna biru yang ini ya, yes, ya. itu uh, guys. tapi ada handphone saya satunya ya guys. Tunggu ya. Ini guys, udah kelihatan ya guys. Saya menggunakan handphone satunya guys ya yeah. alamat penagihan Anda telah diverifikasi. Alam alamat anda sudah diverifikasi di Google AdSense guys. Maaf ya blur ya guys. Lagi berapa penghasilannya guys? Cih. Ini juga berapa ya? Cih, ini berapa hasilnya guys? Berapa ya guys hasilnya? Iya, Sorry guys, penghasilannya cuma cukup lah baca. ya udah saya udah ngomong aplikasi udah ngasih aplikasi dari guys Oh ini Google dari your find Google Adsense masih nunggu pin Google Adsense ini sampai ke kita. Kalau aku nunggunya ini satu bulan full dan uh, real memang satu bulan saya udah sampai Google Adsense saya ke tangan saya. Saya ngambil tadi tadi dan saya ngambil tadi di kantor kos ya dan saya. Jadi satu bulan dari tanggal uh, 17 April udah dikirim email saya ke alamat saya dan e, karena hari Minggu itu pertepatan tanggal 17 kantor pos itu tutup ya. Jadi e, saya coba-coba hari Senin tanggal 18 e, datang dari mana jalan-jalan dan saya mampir ke kantor pos dan akhirnya saya mampirin e, penjaganya katanya e, coba cek di bagian belakang e, bagian kurir belakang ya e, saya cek dan jalan e, terus saya tanyain pada kurir ada Google Adsense datang lah jadi untuk nah bahasa banjarnya ya loh. terus sama siapa? gimana alamat? alamatnya tuh di, di Karahitan oh katanya ambil di biasanya ngambilnya di kantor pos Karahintan juga nah jelas itu sebanjarnya Terus saya, udah berapa lama kata ya. ini? Satu bulan pas. Nah, satu bulan pas ya sih, pas surat ya, ya. Maaf ya, udah, bahasa banjar ada campuran. Uh, satu bulan uh, kita udah verifikasi. Uh, dan kata kurir, uh, biasanya tiga bulan baru surat FSN itu sampai dan saya bingung saya tunggu lagi ya katanya uh, terus uh, singkat cerita ya kurir uh, menanyakan uh, kasih kabar lagi katanya ada penerima buka satu lembar ada surat buka di dalam di dalam apa di dalam karung kata di dalam, di dalam karung ya terbaru ada mixer katanya satu tapi nggak tahu punya siapa itu tadi nama-nama ke... ngomong-ngomong terus bisa ke... dibuka ya lihat aja gitu kalau bukan punya saya ya nggak apa kalau kalau punya saya alhamdulillah saya, kan, saya ambil di sini aja gitu nggak usah dikirim ke antar Vos sekarang Intan, dan akhirnya dibuka Buka-buka-buka, saya berdasarkan Lihat bagian ini Dan terus e, namanya siapa? Muhammad Junya dan saya lihat alamatnya Alhamdulillah di sini guys, alamatnya Real punya saya, dan saya udah verifikasi dan berhasil Dan saya menunggu 2-3 hari lagi ya guys e, Biasanya 2-3 hari e, yang Youtube transfer ke rekening kita berhasil verifikasi. Oh, tadi beberapa verifikasi ke Mas Tani udah berhasil, guys. Karena kita mendaftar juga yang application jadi eh, alhamdulillah diterima, Dari verifikasi terus ke penerimaan Google App terus verifikasi alamat lagi setelah link kita, kita datang. Nah, mungkin ketika kita udah di verifikasi cukup tekan satu kali. Alhamdulillah berhasil, guys. Jadi kita tunggu lagi pencairannya ya bagi yang youtuber mula kita sambil belajar dan juga aku belah sambil belajar juga ya guys semua jadi yang belum dapat Google lesson dan belum diterima monetisasi kita bersabar dulu ya kita jalanin aja Insyaallah kita bisa meraih ini dan kita bisa berkarya lagi lebih semangat lagi bikin video bikin apa bikin videonya yang nggak bikin apa ya bikin kamera atau gimana tapi uh, ya hmm. jangan disalahkan jangan cari upload ya yes. terima kasih ya guys sudah mampir ke channel saya sampai dulu sampai di uh, sini dulu jangan lupa subscribe like channel napanai assalamualaikum